with uh... the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 Roket SpaceX Falcon 9 diluncurkan ke langit biru cermelang pada pagi 3 Januari dari stasiun angkasa luar angkasa Cape Canaveral di Florida membawa 114 satelit ke orbit pesawat ruang angkasa terbanyak kedua yang pernah diluncurkan dalam satu misi. Penerbangan hari ini yang disebut Transporter 6 terkenal karena alasan lain ini menandai misi ke-15 untuk tahap pertama Falcon 9 khususnya mengikat rekor penggunaan kembali yang dibuat SpaceX bulan lalu. Ini juga merupakan penerbangan ke-200 SpaceX dan pendaratan roket sukses ke-161 perusahaan. Falcon 9 lepas landas hari ini pukul 9.56 EST memulai transporter 6 misi Redshare satelit kecil khusus ke-6 SpaceX. 114 muatan dalam penerbangan termasuk CubeSat, Microsat, PicoSat, dan kendaraan transfer orbital yang membawa pesawat ruang angkasa untuk digunakan di lain waktu. Tiga lusin CubeSat tersebut adalah SuperDop, satelit pengamat bumi seukuran sepotong roti yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan planet yang berbasis di San Francisco. Di antara banyak satelit yang terbang di Transporter 6 adalah 6 pesawat yang akan dioperasikan oleh perusahaan analitik luar angkasa yang berbasis di Virginia Spire Global serta EOS Sat 1 pesawat luar angkasa pertama dalam 7 satelit konstelasi yang berlokus pada pertanian yang direncanakan oleh EOS Analisis Data. Jaringan EOSDA yang akan beroperasi penuh pada tahun 2025 jika semua berjalan sesuai rencana, akan mempelajari lahan pertanian dan hutan di seluruh dunia. Datanya akan membantu pelanggan memantau pertumbuhan dan kesehatan tanaman serta menerapkan praktik berkelanjutan di antara aplikasi lainnya ungkap perwakilan perusahaan.